Hai guys, kembali lagi bersama. Hai guys, kembali lagi bersama. Datang lagi di channel Said Muba. Di sini Hi guys, nama saya Alfredo kembali lagi di channel Said Muba. Di sini saya tidak sendirian. Per ada Said Muba di sini. Sini ba. Ini dia teman gue, Said Muba. Halo, saya Said Muba. Ya ini saya. Hei pak, corona aku inaranmu apa? Yo, ne aku ya biasa biasa lah. ya tentang corono, Kono boyo tilatani orang kulatannya karena menurutmu dah lah Lambuki sekolah di preke apa apa di preke, marake sepi tok, jajan nang Nah, sing kepikir keku duit tok. Kyora. Lah, kenapa enak koyo nyoba ngono iki Oh, wis paneng ning Lah ya, lah kan apa yo, ono. Lah ning omah matang, gor, madang, luru, mangan ngene terus lho. Jadi kalem kui. Loh, Bahkan kan aku kan ora raga. Lahraga nendi? Lahraga nang omah. Ora raga apa? Lah, lha Aku iki ngerti lho. yo. Ya olahraga. Sangat kula olahraga ya, push up, sit up. Diolah-larilah, ngunuk-ngunuk, seputar ngunuk gila, ngerti. Marigold, orang raka main game lo, oh, lara tangan toh, <laughs> tangan keren ngula, anu ngula utak. Iya, iya, rasanya nggak enak, enak. Ya, dicobo, ya, gitu. ya, lah. Eh, dicoba poin loh, itu ya coba nengah. Nggak main game lo nih, nggak ngeksel, ma per orang. Iya, ih, bareng keren nih, Isani game isok gue mabari mobil legend, pubg, aov, the fire agak semuanya lah agak hmmm kita aku anu download anu bila cemula ooo oh, oh. kegeru-koru lagi kita ya jelanan kita ya pengen jadi pengen rumah dapra-dapra dulu doksing lah spontan yo, aku kita ya pengen jelanan ini ya pengen jelanannya apa ya? uish angkoro datar cara nih tv berarti bisa nangunin lagi corona ki, apa gue jenengnya apa toh buki saiki tenar banget nih tak ngerti gue ya corona ya penyakit cari oh virus buh ngomongin virus apa virus pita ya cari nih uang ini kelawar eh loh buh nah. teri yo, padahal loh gue member lagi ada, masanya berke yang caranya biar, masang Cara... Indonesia nu neng usuruh masyarakat nu, masak masak uang saman saman ini gak raih do ya, gak ada kita ini selain apa salulu muslim, hehe, oh sesama muslim, akui lo, dalam bonek agamanya dia nengono neng karena itu kan, ya, nang ini, anak yang ini, ini. Lah terus lo mau ke icenangnge pakai ma- mana menangga kau ronainaran yo ne aku yo yo tetep aktivitas biasa-biasa wae yo sa omumu ya lah eh pemerintah kan melebuning oma neng terus bingung yo na kolekte jualang nge ya jualang makan aku gue mending game kimai lah yang kim yang gue tak donat lah pokoknya woi